Dia yang bening-bening, Lupel. -bening, Mimpi apa? aku Kusemalem lah. Ganteng. Kesebatan langka nih. Puku harus jadi milikku. Ganteng. Wow. Siapa yang metina tuh, Pak? Mana? Hmm. Ya? Tuh. Ah, oh, serta. Kurang, Pak kurang seon kemarinnya cukupnya kurang klik masa ya Pak. itu cikar mbak ha mbak yang kelihatan enggak kelihatan apa cikar coba lah dekat-dekat cikar lah ketinggal hmm. kayak api sumbarat juga macam lah halo halo bulinya na ke sini ne kasar bener Pak. nih ndak ada yang ada yang bening-bening gampang apa hubungannya ku apa tahu ke mbak kerjaan Wew, Cikaradek nih, boleh kenalan nggak? Boleh bang, panggil saja gadis. Namanya gadis. Iya bang. Aduh lah, jadilah ngangguk kesetaraan suara bayi. Pun ada bisnis nih, kayak nenek. Nih orang nak kenalan kayak cewek Cika. Kalau kelak dulu kita karena ngomong masalah lapang nih, cuman enak. Kelak lu deh, lebih ngomong kelak lu deh. Oh. Ngomong ke ayah nih, jadi dah dulu lah masalah cewek tuh, gampang menadi bak genak. Weh, lagi adik rupanya yang bening-bening. Ah, ganteng. Lalu tadi, apa kabar? Lalu, Cemane? Lah di tengok Oh lah la, la. la, la. lah Cocok Cocok Cocok oh, oh, Cocok ah, Cocok ah, Hukurlah ah, ponan nah. lagi kami tengok ini lah Cuman ini hmm. kan bagus Bagus kan. sekali lah kita tengok Cuma naga nak dibikin bandar paret uh, Biasanya Oh Biar raihnya nah, dimasuk Oh, oh Bener Alhamdulillah bang. Wow. Oh, bang dimana rumah bang eh? Di hatimu Di hatimu Di hatimu bising bener nih, Macam kayak suara mentina, perasaan ada deh mentina dekat sini nih, jangan-jangan dimana asal suara ini, Asy asyik sekuk kenal suara ini, tuh kan bener. Mentirak iya. tuh memang pantak asal nengok lagi ganteng. Gimana dia orangnya? Dia kagak biar nih. ini rupa yang bising-bising dari tadi tuh. Eh, mak. <tuh> ini lemak, ada cowok-cowok tampan. Ganteng, Kenapa lah? Kak, ini merik malu nih, dis. Ganteng, Mbak. Ganteng. Maaf, nah, Semua ya. Langgangku konsentrasi kita kena di... ...ulang sikoknya <tuk> kurang mubat, kalau mubat. Kami... Permisi, Pak. Alhamdulillah. Mungkin kami cocoklah ke tempat nih Ay, Insya Allah, mudah mudah-mudahan ya. cocok ke tempat nih karena Kita jadi-jadi kelahan. Kami pemiru, ah, ya. Mak. Alah, ah, makasih banyak, Kak. Ah. Ah. Oke, okay, Pradik, makasih. Ah, ya. oh, ah. Oke. Okay. Ah, bang, nah, pulang. Mak, aku nak ikut, Mak. orang pulang. Emang eh, apa? Aku nak ikut, Mak. Nak ikut. Bang, ikut, Bang. Ikut, Bang. Gara-gara, Mak, kayak Pak Dila. Nggak pacat, nggak orang senang. Nggak apa yang nyara kami? Nggak ngantong, nggak pulang. Kami juga nak pulang. Wah, ya. ada ya, Mak? Pulang, Mak.